Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel warna grafika teman-teman uh, pernahkah anda mengalami tertimpa uh, benda berat ataupun mungkin kuku uh, kuku jari anda itu uh, terkena martil atau palu rasanya pasti sakit bukan uh, rasa sakitnya itu melebihi rasa sakit hati ataupun sakit gigi kata om Z Jadi, saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana tipsnya untuk mengurangi rasa sakit tersebut dan e, untuk menghilangkan kuku hitam yang timbul akibat benturan dari benda tumpul tersebut. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, di saat kita terkena martil, atau berdenyutkan, nah, di situ eh, kalau kita biarkan, dia akan membengkak dan timbul eh, kehitaman pada kuku kita karena darah membeku di bawah, eh, di bawah daripada kuku kita, nah. E, kalau kita biarkan pastinya akan berdenyut seharian mungkin beberapa hari. Nah jadi e, kalau saya pernah mengalaminya dulu saya langsung memberikannya obat trombopok. Trombopok ini bisa kita dapat di apotik dan e, sangat mudah sekali penggunaannya kita oleskan saja pada bagian yang terkena e, pukulan martil ataupun terkejatuhan ala, e, benda berat langsung kita oleskan dan rasanya dingin langsung bereaksi, ini memang ampuh ini, memang ampuh dan rasa sakitnya hilang, tapi E, harus beberapa kali ya karena pengalaman saya dioleskan ini meredak sakitnya udah gitu kemudian, kemudian timbul lagi usahakan e, untuk melubanginya kita menggunakan jarum yang e, sudah dibersihkan dengan alkohol dan bagian yang rasa sakit itu kita bersihkan dulu dengan alkohol atau eh uh, langkah selanjutnya yaitu kita bisa melakukan dengan mengeluarkan darah dari uh, dari kuku kita itu dari uh, kulit yang, yang menghitam membengkak karena ada gumpalan darah di situ dengan cara melubanginya atau kita potong sedikit-sedikit kukunya kita potong sedikit-sedikit. Nah, di saat e, di ujung kukunya itu sudah kelihatan hitamnya, kita berikan lubang dan kita lalu kita pijat-pijat supaya keluar dia. Uh, ininya uh, darahnya. Nah, kalau sudah keluar darahnya, insya Allah rasa sakitnya pasti akan berkurang dan bahkan mungkin agak menghilang ya. Nah disitu akan mempercepat untuk persembuhan. Sekian dulu dari saya Gunawan warna Grafika channel. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.